Halo teman-teman Wow Lihat teman-teman Ada mainan teman-teman Wow mainan tersebut berada di Wow itu sungai Wow Mainan tersebut berada di tepi sungai teman-teman Lihat Wow ke sana sungai semua teman-teman Wow Lalu ada mainan di tepi sungai teman-teman Wow Berwarna kuning teman-teman ada berapa mainan ya teman-teman? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan mainan! Wah, yang sangat kotor teman-teman. Mari kita cuci ya teman-teman. Wow, mumpung sampingnya air. Wow, ayo kita cuci ya teman-teman. Kita ambil dari yang paling terdekat teman-teman. Wow, ini dia. Wow, langsung saja di alirannya kita cuci. Uh, Wow. Berwarna merah, teman-teman. Wow. Kalau yang sudah, kita taruh sini. Wah, kita amankan. Lalu, kita pilih yang ini. Wow. Otor sekali. Kita cuci langsung. Uh, Lihat. Alirnya. Airnya langsung mengalir. Wah, wow, tuh, lihat. Wow. Berwarna merah juga, teman-teman. Wow. Kita taruh sini. Kita sudah mendapatkan dua mainan, teman-teman. Wow. Lalu kita... Ambil lagi teman-teman yang ini ya Wow Oke kita langsung cuci Uh Langsung kelihatan warna aslinya Wow ini tayo teman-teman oh, Yang berwarna biru muda Wow kita sudah mendapatkan tiga mainan Selanjutnya ini dia kita ambil yang ini Langsung saja cuci Uh so, warna hijau teman-teman Wow, kita sudah mendapatkan empat mainan. Yang selanjutnya, ini dia, paling besar. Kita cuci langsung. Cekidot. Wow! Uh, mau lari dia, teman-teman. Wah, wow, ini apa ya? Oh, ternyata ini sound the sheep. Lihat. Wow, oh, sound the sheep. Wow, kita taruh sini. Langsung saja, kita ambil yang ini. Wow, apa ini kira-kira? Ah, kita cuci langsung. Wah! Wow. Lihat. Oh, montor Montornya Valentino Rossi 46 drum 6 Selanjutnya Kita pilih yang ini Wow, apa ini kira-kira? Ayo, kita cuci Wow Wow Ini dia helikopter, teman-teman Pesawat terbang Wow Kita taruh sini, selanjutnya Yang terakhir Wow, apa ini kira-kira? Kita cuci Wow Ternyata pesawat tempur teman-teman, lihat pesawat tempur, Hiu! pesawat tempur melaju, wow, kita sudah banyak mendapatkan mainan teman-teman, lihat, ini sudah bersih-bersih teman-teman, wow, kita sudah mendapatkan 8 mainan yang sangat bersih teman-teman, oke teman-teman, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian, jangan lupa... Uh, komentar juga ya Untuk share-share nya Supaya si Krenboy sering upload video Terima kasih telah menonton video dari si Krenboy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh